<tuh> ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, De Auto. Oke okay, teman-teman Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Ya Kita akan keliling-keliling showroom lagi Kita akan review stok-stok showroom Dan juga promo-promo untuk bulan ini ya Betul. Betul Kali ini saya ada di Nusa, Nusa Jaya, Jaya Auto. Auto Ya, ditemani dengan pengelola atau staff marketingnya dari Nusa Jaya Auto Apa kabar lagi Kang alhamdulillah, Teddy? Alhamdulillah, sehat Sehat ya, alhamdulillah Allah. Stok bulan lalu habis kayaknya, Kang? Aduh, tinggal susah beberapa hari ini, semua ada yang baru-baru lagi nih datang <laughs> Iya Oke Kang Teddy iya. Sebelumnya, boleh diinformasikan dulu untuk alamat Nusa Jaya Auto dan nomor teleponnya ada di mana? Silakan. Nusa Jaya Auto terlokasinya di Base Auto Center Paramon, Blok ya. A, nomor 37 dan 38, Gading Serpong, Tangerang Siap Tepatnya Banten Banten, betul sekali ya Nomor teleponnya Kang, ini Nomor boleh. teleponnya ada angka 0812-9501-1111 ya. Mantap, cakep banget satunya nah. ada, beberapa ada, lima. Kan. ada? Ada 5 Ada 5 ya <laughs> Oke, untuk teman-teman di Rusa Auto, sekedar informasi aja Di Nusa Jaya Auto ini, kita mobil-mobil yang dijual itu adalah mobil best seller ya, betul, ya. Betul. betul, betul Bener nggak? Betul, Kita ada Santa Fe ya Santa Fe. Ada Expander, teman-teman Terus -teman. ada, ada Avanza, Avanza. Ada RAS Betul Bener nggak? Ada betul. Honda City nanti di dalam ya Betul nah, pokoknya masih ada beberapa yang akan kita infokan ke teman temen, -temen di Russo Auto, ya Kang ya, betul. Okay. Betul sekali. Oke, okay. sebelumnya Kang tadi kalau misalnya beli di Nusa Jaya Auto, kira-kira ada benefit enggak yang akan diberikan, Kang? Silakan. Benefitnya mobil di Nusa Jaya Auto ya. dijamin tidak ada bekas tabrakan ya. dan tidak ada bekas banjir. Iya terus sama nanti kalau misalkan mobil itu kita mau keluar mau dibawa sama konsumen kita fogging dulu fogging dulu ya betul. kita lakukan biar steril lah steril biar steril ya, dari hmm. macam-macam bakteri betul ya. sekali jadi memang di Nusa Jaya Auto di review sebelumnya adalah memang showroom yang kasih free fogging ya. betul. Betul. betul sekali free. ya Kang ya. free fogging, pokoknya dijamin mobilnya bersih, anti -bakteri, ya iya pasti itu, hmm, bakteri pasti. yang nempel kepleset semua Ke pokoknya kepleset semua. <laughs> <laughs> oke Kang lanjut ya Okay. Sebelum kita ke mobil ya kan daripada teman-teman penasaran stok-stok apa aja yang ada dan promonya apa lagi kita lanjut aja ya infoin ya. Boleh. Siap ya Kang ya. Siap, siap. Oke Kang Tedi, ada unit yang pertama nih best seller ya. Iya. Ini betul. ada Santa Fe ya? Iya, Santa Fe tahun 2014. 2014 diesel. transmisi otomatis diesel automatic ya Kang ya. Kilometernya berapa Kang? Kilometernya 108.000 delapan ribu Betul, ya Kang ya nah, nah masih pendek juga untuk tahun 2014 ya Masih pendek Betul sekali Nah untuk transmisi sama kaki-kaki udah dicek ya Kang? Aman udah ya sudah Kang? dicek aman, tidak aman ada masalah ya? tidak Pokoknya ada. siap dipakai ya, ya siap langsung dipakai. ya Ini ori semua kok Ori semua ini. ya ori Kang semua. ya Siap Nah pajaknya panjang ya Kang? Pajak panjang sampai tahun depan Pajak panjang bulan 5 teman-teman Nah ini KTP mana ya Kang kalau tahu. Yang ini KTP nya KTP Jakarta Selatan Ya, Jakarta Selatan teman-teman ya Jadi kalau ada yang cari Santa Fe Jakarta Selatan biar mutasinya gampang Tinggal langsung kontak Kang Teddy ya Iya, betul Siap. Harganya dibanderol berapa, Kang? Untuk harganya murah, yaitu rp iya. aja Rp255.000 untuk Fe tahun 2014 teman-teman Dengan kilometer 108 ya, Kang iya, ya betul. Untuk paket kreditnya boleh, Kang? Paket kredit boleh Ini TDP-nya juta. Ya, Angsuran rp hmm, juta rp jutaan tenor, tenor 4 tahun. 4 tahun ya Kang ya. 6 jutaan ya. Iya. Oke, mantap banget nih ya. DP 50 juta, angsuran 6 jutaan tenor 4 tahun, teman-teman. Iya. Nah, kalau misalnya tenor dipanjangin bisa kak? Dengan angsuran Yang ini 2014 mobil bisa nanti kita bisa bantu masih bisa ya masih bisa, nah, masih bisa artinya biar teman-teman juga angsurannya lebih terjangkau jadi tenornya dipanjangin bisa Betul, ya bisa bisa, bisa. oke teman-teman kita lanjut lagi ya Kang tadi ya iya. ke unit selanjutnya hmm, ini ada expander Ultimate ya Iya tahun berapa nih Kang? 2019 tahun 2019 ya Iya Nah ini transmisi otomatik Otomatik Pelat Jakarta, Jakarta Timur, Timur ya iya. Genap ya teman-teman ya Nah ini kilometer berapa Kang? Kilometernya puluh ribuan dua puluh ribuan ya Masih ribuan. rendah juga Kilometernya best seller juga nih Expander Ultimate banyak yang cari Bener ya? Betul Transmisi aman Kaki kaki oke Semua okay. aman Semua aman ya? Semua aman Semua Tidak aman ada nah. Mobil udah siap pakai? Siap Siap Tinggal harganya ini. nih Tinggal harga kota. Harga untuk harga saya kasih hmm. di sini 240 aja 240, 240, 240 ya cashnya ya, cash ya. Kalau untuk kredit kan Untuk kredit TDP nya ini 40 juta Angsuran 5 jutaan Angsuran 5 jutaan tenor 4 tahun 4 ya jutaan. Kang? E, tahun. Ya. Siap, kalau estimasi di tenor 5 tahun kira-kira berapa Kang? 5 tahun itu 4 juta sekian lah 4, 4, 4 juta sekian ya 4 juta 4 lebih ya juta Untuk lebih. tenor Uh, 5 tahun 5 ya, 5 dengan tahun. DP yang sama ya, ya Kang. Ya, Betul. siap ya, teman-teman. Ya, mau beli expander Nah, ini masih kinclong, sembilan belas ya kan? Kaki-kaki aman, maticnya juga aman, harganya juga cukup Terjang. terjangkau ya. Terjangkau. Nah, uh, jadi langsung belum telepon Kang Teddy ya. Siap, oke Kang. Oke. Lanjut lagi, Kang. Nah, hmm. nah ini ada Avanza, Avanza. tipe. Tipe E manual Tipe E manual ya Kang ya Iya betul iya, Tipe E manual tahun 2017, 2017 Pajak bulan 5 panjang Pajak bulan 5 panjang teman-teman Ini kebetulan KTP nya Tangsel ya Iya Tangsel Betul sekali teman-teman Ya Kilometernya berapa Kang? Kilometernya ini 106 ribu. 106000 rp enam ribu ya Kang ya? iya nah, pokoknya transmisi manualnya aman ya Kang aman aman ya kaki-kaki aman. Kaki aman ya Kang kaki-kaki aman enggak bekas nabrak ya tidak ada dijamin <laughs> dijamin dijamin bekas banyak nggak tidak enggak ah. juga teman-teman <laughs> ya pokoknya semuanya aman iya. pokoknya juga ini sudah kinclong, sudah siap pakai ya paket harga khususnya berapa Kang harga cashnya ini ya 140 juta 140 juta ya untuk teman -teman, paket ya. kredit TDP-nya 10 juta. Nah, tuh TDP, TDP 10 juta, juta angsuran 3 jutaan. 3 jutaan, teman-teman ya. Iya. Kalau yang punya duit 10 juta daripada beli motor mendingan beli Avanza ya Kang betul, ya. tidak betul, kehujanan, betul, tidak kepanasan betul ya. Betul sekali. Angsuran 3 jutaan untuk tenor 4, 4, tahun. 4 tahun ya, teman-teman ya. Pokoknya ini dijamin semuanya juga jok-jok juga bersih ya Kang ya. Iya. udah dikinclongin pokoknya aman ya. Kita lanjut lagi ke Toyota Rush, Rush. ya Kang. Ya, transmisinya matic-matic Tipenya apa, Kang? Tipe G, tipe G ya. Iya. Ini Rush G tahun 2000, 2010, 2010. Teman-teman, warna silver, platnya, plat A, tanggerang, tanggerang kabupaten, kabupaten ya. Nah, tanggerang, kabupaten, nopolnya, genap. Teman-teman, ya, iya. kilometernya berapa, Kang? Kilometernya 120 ribuan, kilometer 120 ribuan, teman-teman. Ya, kan, berikut, nih kang? nggak Enggak rikot ya? Oke okay, ya pokoknya kilometernya masih 120.000 ribu nggak record tapi nanti bisa dicek metiknya ya kang ya aman ya? Dicek. Betul kaki-kaki juga aman ya? Aman betul nah ini juga semuanya uh, masih kondisi seperti dulu waktu beli ya nah ini juga masih ada nih ya kan spionnya ya kang ya nah terus harganya berapa nih kang kisnya kang? Ini harganya 125 125 teman-teman. Untuk paket kreditnya Paket kan? kreditnya TDP-nya 15 juta, angsuran TDP, 3 jutaan. TDP 15 juta, teman-teman, angsuran 3 jutaan. 3 jutaan ya. Nah, ini nama pribadi atau nama perusahaan, Kang? Nama pribadi. Nama pribadi ya. Nama pribadi. Nah, mantap kan, teman-teman? Toyota Rush tahun 2010 DP 15 juta. Di mana yang ada DP 15 juta? Cuma di Nusa Jaya. Cuma di Nusa Jaya. Siap, oke, okay, kita lanjut lagi, Kang. Okay. Nah, ini ada Toyota Rush lagi nih, best seller. Betul ya. Tahun 2014. 2014, teman-teman, Kondisi ya. full orisinil Full orisinil belum diapa-apain. Kilometer iya. berapa, Kak? Kilometer 57.000. Kilometer 57.000, masih antik ya. Antik. Kilometernya ya. Antik. Nah, terus uh, ini plat Tangerang Selatan juga, teman-teman. Iya. Itu platnya nopolnya genap ya. Genap. Betul, pokoknya di sini juga metiknya udah dicek, juga makan Teddy siap pakai dalam dan luar kota ya? Kang, siap kaki-kaki aman ya? Kang, aman siap buat mudik juga bisa tuh sebentar lagi lebaran haji ya? Kang, iya. ya. tinggal hitungan hari ya? Tinggal ngitung hari aja, tinggal hitungan hari. Sal, jangan dikorbanin aja ini mobil. <laughs> <laughs> Oke, kang. Harga cashnya berapa kang? Harga cashnya seratus lima juta. 150 juta. Untuk paket kredit TDP-nya 15 juta, angsuran 4 jutaan. Oke teman-teman, TDP-nya 15 juta lagi, angsurannya 4 jutaan ya. Iya betul. Mantap banget nih, dapat Toyota Rush tipe G ya. G. Transmisi otomatis, kilometer lima ribu, iya. DP-nya 15 juta, angsurannya 4 jutaan. 4 jutaan. Dan ini sudah sudah tiga baris ya untuk. Sudah tiga baris ya, siap. Udah langsung tiga baris bisa ya Kang ya. Iya. Mantaplah pokoknya. Ya, oke, kita lanjut lagi ke unit selanjutnya. Ini ada Hyundai. Hyundai electric, Kona ya, Kang, Electric. Ya? Kona Electric tahun 2020. 2020, teman-teman. Ya, tahun 2020 transmisi otomatis ya. Kilometer berapa 20 nih kang? Dua puluh ribuan. Dua puluh ribuan, teman-teman ya. Kilometer dua puluh ribuan, pokoknya udah lengkap, siap pakai juga, ya kan? Semuanya sasis metik, kaki-kaki aman, pokoknya ya. Harga cashnya berapa kang? Harga cashnya lima ratus Harga cashnya lima ratus teman-teman. Sudah nggak perlu isi bensin lagi ya Kang? Tidak perlu. Langsung dicas aja. <laughs> Langsung dicas aja. Colok. Bisa kredit ini nanti, nih kang? Bisa, bisa kredit bisa. Ah. Ini nanti juga hmm. dapat apa namanya wall uh, charging. Oh, woman, woman charging. Dapat, oh, dapat iya, juga dapet. ya. Siap, teman-teman ya. Kalau yang bingung woman charging apa nanti wa aja kang Tedi langsung Iyi, tanya. Langsung aja, kan? wa. Iya. <laughs> Kalau ada yang mau beli tapi ya. Pasti lah. Pasti ya. Uh, terus uh, ini harganya lima delapan bisa kredit kang? Bisa, bisa. Bisa ya. Iya. Uh, kredit TDP nya berapa kang? TDP nya seratus sepuluh juta. TDP seratus sepuluh juta ya? Iya. Angsurannya empat okay. belas jutaan. Angsuran empat belas jutaan ya, teman-teman ya. Udah dapat. Kona, ini tenor 4 tahun ya Kang? Tenor 4 tahun Tenor 4 tahun, siap Tapi ini garansi mesin semua masih ada ya semua Kang? Masih, ya? Dari ada, masih ya? berlaku dari Hyundai Masih berlaku ya, Hyundai kalau nggak salah berapa tahun tuh Kang? 5 tahun ya? Iya Kang 5 tahun ya garansinya ya Jadi beli ini garansi mesinnya masih ada langsung dari Hyundai-nya ya? Masih ada Mantap kan, pokoknya dijamin aman gak usah khawatir, beli mobil listrik pokoknya masih garansi ya kan? baterai bateri semua masih garansi Cukup sampai Surabaya, Jakarta <laughs> Pulang pergi ya Kang <laughs> Oke siap, kita lanjut lagi nih teman-teman Nah ini best seller juga nih, banyak orang komunitas yang cari Honda City Tahun berapa nih Kang? Tahun 2003 2003, ya ini keluaran hmm, iya. pertama ya, kalau nggak salah ya? sama nggak salah iya ini, keluaran, ya, keluaran pertama, pertama Ini generasi pertama tahun 2003 Transmisinya apa nih Kang? Transmisinya otomatis. Transmisi otomatik ya. Nah, kilometernya berapa? Kilometer 190.000. 190.000, record nggak nih kang? Nggak nggak rikot. Nggak rikot pasti enggak ya. Ah, ah, karena udah 190.000. Betul. Tapi yang penting metiknya aman, kaki-kaki juga masih aman ya. Kaki-kaki juga aman. Makanya kang, Teddy jual nih ya kan. Nah untuk harganya berapa nih kang? Untuk harganya 75 juta. 75 juta teman-teman untuk Honda City. Iya. Tahun 2003 ya. Betul. Nah, bisa kredit nggak kang? Saat ini belum ada yang bisa proses kredit. Belum ada yang bisa proses kredit ya, karena tahunnya ya Karena, karena ya. tahunnya. Nah, jadi karena dijual tahunnya. cash only. Pokoknya cek and cek aja ke Nusa Jaya langsung. Lihat kalau perlu test drive ya Kang ya. Langsung. Nah, only cash Honda City tahun 2003. Pajak bulan satu Plat? Bekasi ya? Bekasi. Bekasi. Siap, harga 75 juta. Betul. Masih bisa nego? Boleh. Boleh. Boleh. Datang aja Datang aja <laughs> Siap Kang Khusus subscriber Derosa Auto akan ya. datang aja Saya kasih harga yang paling bagus Nah Kalau 70 dapat gak Kang? Saya bantu nanti Saya bantu nih. Siap yang kalau penting gitu. datang dulu aja ke sini datang Cek unitnya Kita kasih harga the best Kita kasih harga the best pokoknya ya temen-temen ya Pokoknya khusus untuk subscribernya Derosa Auto Oke okay. iya. Kita lanjut lagi nih Ini Toyota Calia Ini udah laku juga Kang? Ini sudah laku Lagi proses ya? Lagi proses oh, Lagi proses kredit jadi, jadi kalau misalkan mobil sudah ada yang tanda jadi atau sudah ada yang DP Mobil kita mundurin ke mundurin belakang Mundurin ya nah gitu. gitu Dan juga udah kondisinya udah kinclong Jadi saya mau pegang aja takut Takut disuruh beli <laughs> Takutnya <itu> suruh bayar. <laughs> nah, ini kalau boleh diinfo kan, ini harganya berapa nih Kang? Tahun berapa nih Kang? Ini karya g tahun 2017. g tahun 2017. Harganya 125. Harga 125, teman-teman. Ini yang beli ini DP berapa nih Kang? TDP-nya kemarin yang beli itu 25 juta, angsuran hmm. 3 jutaan nah dp 25 puluh lima angsuran tiga juta tapi nggak usah ditawar lagi teman-teman karena ini udah laku ya cukup buat bahan referensi aja betul kan? betul betul sekali nah ini dia mobil sultan Kunci <laughs> uh mobil sultan kita ada Toyota Alphard, kan. ya. nah, tahun berapa nih kang? Tahun 2015. 2015 teman-teman, nah ini aja masih kincelong begini tahun 2015 ya kan? Kilometernya berapa nih kang? Kilometernya 50 ribuan. 50 ribu ya? Kilometer 50 ribu. Record ya kang? Record Kalau ini khusus. 50.000 ribu kilometernya record tahun 2015. Jadi kurang lebih ya nggak nyampe 10 ribu tahun ya? Nggak nyampe. Nggak, nggak nyampe, nyampe teman -teman. 10 ribu tahun. Iya. Jadi yang cari mobil Alphard ini buat bahan referensi teman-teman juga untuk lihat langsung. Kalau perlu udah nggak usah tanya-tanya langsung aja. Pesan ya Kang? Bener. Karena langka nih barangnya tahun 2015. Harganya berapa Kang? Harganya saya buka harga di sini 850. Harganya 850 nego langsung sama Kang Teddy. Pokoknya iya. barang dijamin nggak kecewa. Interior juga bagus, Ini cakep. Ini juga untuk jok tengah hmm. udah pilot seat ya? Oh iya, pilot seat ya? Iya. Iya. Ini tipe G atau apa nih kang? SC. Ya? SC. 2, SC. 2,5 SC. 2,5 SC ya teman-teman. Ini jadi ATPM ya kang? Enggak, belum ya? Belum, belum ATPF. Interior juga cakep, semuanya juga rapi, bagus ya kan? Kondisi full original kok. Full original, harga 850. Hmm. Kredit bisa kan? Bisa kredit, bisa. Nah, DP-nya berapa? Untuk DP nanti WA aja langsung ya kesayang. Oh iya Soalnya yeah. belum ada nih mobil baru sampai. Jadi betul, belum ada hitungan, Betul. Dari betul. Jadi ini harga yang kita info harga cash, kalau mau kredit langsung WA Kang Teddy ya. Yeah. Mau KTP dalam kota? Luar daerah juga nanti kontak aja Karena oh. ini barangnya sih antik nih menurut saya Cakep, bersih, wangi lagi yeah. <laughs> Siap Kang tedi okay. Ya pokoknya khusus mobil-mobil yang ada di Nusa Jaya Auto itu best seller semua ya Kang ya Betul, betul Mantap sekali Oke okay, teman-teman dari daerah Auto tadi kita sudah lihat stok-stok unit punya Nusa Jaya Auto Ya. Apabila teman-teman yang mau beli atau yang mau proses kredit langsung kontak marketingnya ya, Kang iya, Teddy ya. Iya. Pokoknya mobil-mobil di sini itu best seller semua. Semua banyak orang cari. Jadi nggak perlu pakai lama setelah satu hari dari penayangan video ini, teman-teman langsung kontak. Berebutan pokoknya ya kan. Apalagi ada Santavi ya kan. Ada Xpander, ada Toyota Ras, ada Avanza dan ada Alphard, teman-teman ya. Betul? Iya, betul. Betul, betul. Betul. Oke. Okay. Kalau kita sebelum kita tutup Kang tadi ada yang mau disampaikan kepada subscribernya Deros Auto dan calon customer saja Jaya silahkan. Khusus subscribernya Deros Auto saya akan kasih diskon yang lebih bagus lagi. Silahkan hubungi saya di nomor wa 081295001nya 5 kali ya. Ingat satunya 5 kali ya. Siap Inget mantep. Ya. Satu 5 kali, oke? Mantap. Okay? Kan Nanti Teddy. saya akan kasih diskon. Siap, pokoknya diskon tetap dapat. G gratis fogging tetap dapat ya kan? Tetap. Kalau tetep gratis dapet fogging ya. tetap dapat. Tetap karena fogging itu harus wajib untuk iya. customer-nya Nusa Jaya Auto. Betul. Ya, okay, oke Kang Tedi kalau gitu terima kasih banyak sudah berbagi sama -sama, info sama, stok, sama -sama. ya kan dan juga sudah berbagi informasi promo kreditnya hmm. dari stoknya Nusa Jaya Auto. Iya Mas. Oke, okay. nanti kita akan main-main lagi setelah ini barang laku lagi ya kan, habis semua kita update stok lagi ke sini. Nanti kan, mampir, ya? lagi ke sini. mampir lagi. Mampir lagi. Siap Kang Tedi? Makasih banyak kalau gitu sukses. Terima Semoga kasih. Semoga jualan banyak pokoknya. Amin, gak sampai amin. seminggu kita balik lagi ke sini, ya. Amin, amin, amin. Pokoknya untuk teman-teman subscribernya Derosa Auto, saya doakan rezekinya banyak. Yang amin. lagi cari mobil, ya kan, yang punya duit udah nggak usah bingung-bingung nonton aja channelnya Derosa Auto, ya kan di sini ada unit-unit yang sangat rekomendasi untuk teman-teman beli, ya. Betul. Oke kalau gitu terima kasih banyak wabillahi taufik wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channelnya Dersa Auto. Auto.